Hi. hey, halo Bibi, dari mana? Habis nyiapin materi buat kelas dealing project itu, Berman Hei, soal gimana sih sebenarnya kita sebagai arsitektur karir ya? Bener, juga soal gimana kita membangun biru kita sendiri Terus menghadapi klien-klien yang bakal kita jumpai Lalu memanage biru yang telah kita bangun tapi ini materinya bibi parsial jadi empat episode paman biar sama kayak filosofi tata bata. Wah mantap nih. Nah untuk keponakan paman yang belum tahu soal filosofi tata bata, simak penjelasan paman ya. Biar kalian tahu kenapa tata bata jual materi per episode secara terpisah-pisah. Yuk belajar sebuah ilmu itu layaknya menata sebuah bata. Untuk menata batas tersebut, kalian bisa sesuaikan sama kemampuan dan kebutuhan kalian. Tidak harus kalian tata semua bata sekaligus. Karena bagi paman, ilmu itu tidak harus dipelajari langsung sekaligus. Ibarat menata bata-bata menjadi sebuah dinding yang kokoh, ilmu juga demikian. Ditata sedikit demi sedikit. Kamu pastikan dulu ilmu satu episode benar-benar melekat pada dirimu. Jadi dinding-dinding ilmu yang kamu bentuk jadi lebih kokoh Dibanding kamu membeli banyak batas sekaligus Tapi kamu belum bisa menata batas tersebut dengan berkat yang baik Nah aduh, bagus banget kan filosofinya Sekarang giliran pipi jelaskan nih Isi materi dari setiap episodenya Episode pertama di sini kita bakal mulai dari materi soal kemampuan apa sih yang harus dipunyai seorang arsitek. Juga kunci awal gimana mendapatkan best project atau palette project kita. Melakukan dealing project itu dengan ilmu personal branding yang baik. Karena branding di dunia arsitek itu tidak hanya perusahaan atau birunya, tapi juga personalitasmu. Episode 2. Akan lanjut ke materi soal apa saja sih yang bisa meningkatkan persentase deal calon proyek. Terus kita bakal bahas soal runtutan kerja kita, supaya kalian selalu ingat untuk jelasin runtutan kerja ini ke klien. Jadi klien tuh paham sebenarnya apa aja yang harus dilakukan arsitek dan apa saja yang harus dilakukan mereka sebagai klien selama kontrak kerja nanti. Ada juga ilmu untuk mengenali macam-macam tipe klien Juga cara menghadapi klien yang unik Di episode 3 Kita mulai bahas soal materi-materi di mana proyek itu sudah dire Jadi kita bakal bahas soal kontrak Terus ada materi soal servis apa saja yang harus kalian berikan ke klien pada setiap fase pekerjaan Kan ada fase desain Rekonstruksi dan konstruksi. Jadi kalian bisa tahu, kalian itu harus memberikan service seperti apa di setiap pasenya. Karena kan tugas kita tidak cuma berhenti di gambar terus selesai, tapi kita sebaiknya mengawal proyek yang kita desain sampai terwujud. Terus juga ada materi after services, bahas soal tindakan apa yang sebaiknya kita lakukan. Setelah project kita itu selesai, kalau di episode keempat, episode ini bakal ngasih kalian materi soal memaintain perusahaan. Ketika perusahaan kalian sudah berjalan dengan banyak project, kalian harus tetap fokus untuk menggunakan sisi kreativitas kalian untuk mendapatkan project, dan project lagi agar perusahaanmu tetap bisa bertahan dan bahkan berkembang lebih besar lagi. Aits, tapi dengan berkembangnya perusahaanmu, konflik-konflik yang terjadi akan semakin banyak kan? Episode ini juga akan membahas mengenai konflik-konflik yang biasanya terjadi dan cara meratasinya so, so, jadi yakinkan ilmu kan dari kan Paman, Paman Bibi, Bibi worth untuk dipelajari? dipelajari. Yuk buruan beli episode kelasnya hanya di Shopee Tata Bata. Link sopi tata-bata bibit cantamin di deskripsi ya. See you on the classroom.